Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabarnya Mahasiswa Universitas Juanda maupun Mahasiswa IISIP ya, biak, ya. Hari ini kita Memasuki materi Yang ke Ini sebetulnya pertemuan pertama Setelah ujian tengah semester ya. Materinya adalah Desain organisasi mikro. Nanti minggu depan kita membahas desain organisasi makro. Nah kalau kita bicara tentang desain organisasi mikro ya sebetulnya uh, berkenaan dengan bagaimana seorang manajer di dalam sebuah organisasi itu menciptakan tugas pekerjaan baik secara individual maupun secara kelompok di dalam organisasi tersebut. Jadi uh, tugas dan tanggung jawab masing-masing orang di dalam organisasi dipetakan oleh para manajer atau pimpinan organisasi ya. Kemudian bukan hanya tugas dan tanggung jawab saja, tetapi juga kesejahteraan organisasi dan orang-orang itu tergantung dari kemampuan manajemen mendesain pekerjaan dengan baik. Jadi, pertaruhan kesejahteraannya akan diperoleh oleh para anggota organisasi oleh para pegawai itu sangat bergantung kepada bagaimana pimpinan organisasi atau para manajer mendesain pekerjaannya. Nah dalam pekerjaan tadi ada eh, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi ketika manajer menetapkan pekerjaan dan tanggung jawab seorang individu maka akan memperhitungkan pengalaman hidup harga diri, penghargaan dari orang lain itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi atau faktor yang diperhitungkan dalam mendesain pekerjaan selanjutnya kualitas kehidupan kerja individu di dalam organisasi itu sangat bergantung bagaimana uh, karyawan atau anggota organisasi tadi bekerja memenuhi kebutuhannya, kemudian pengalaman kerja dalam organisasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan pekerjaannya, tingkat kemampuan karyawannya itu juga bukan hanya berdasarkan aspek uh, pendidikan, tapi pengalaman kerja juga menentukan, menentukan kualitas kehidupan kerja itu sendiri. Jadi kalau kita definisikan kualitas kehidupan kerja itu merupakan pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dalam lingkungan kerjanya secara simultan dan berkesinambungan. Nah di sini yang dimaksud dengan kualitas kehidupan kerja bagaimana seorang karyawan, seorang anggota organisasi merasakan rasa aman dalam bekerja, ada kepuasan kerja, menghargai dalam bekerja, terciptanya iklim kerja yang kondusif, kemudian mendorong pekerja, perkembangan dan meningkatkan harkat dan martabat karyawan ya. Slide selanjutnya dalam sebuah industri ada kita kenal reindustrialisasi ya reindustrialisasi itu bagaimana sebuah organisasi uh, yang bergerak di bidang industri tadi Meningkatkan kualitas kehidupan kerjanya meningkatkan produksinya kemudian efisiensi kerja Nah tentu saja ini membutuhkan adanya effort yang lebih besar terutama dalam hal peningkatan investasi sektor industri, peningkatan ekspor produk-produk industri, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri untuk mengurangi jumlah impor barang-barang konsumsi, peningkatan produktivitas sektor industri, subsidi harga energi, pengembangan kluster industri prioritas, baik agro, manufaktur, ataupun pada alat-alat angkut. Nah, reindustrialisasi ini sebenarnya merupakan upaya untuk mengantisipasi Faktor-faktor penyebab terjadinya deindustrialisasi. Deindustrialisasi adalah penurunan kontribusi manufaktur industri pengolahan non-migas terhadap produk domestik bruto. Nah ini menjadi penting terutama dalam bidang industri. Reindustrialisasi ini menjadi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap produk domestik bruto ya. Nah, tentu saja supaya ini terjadi reindustrialisasi, supaya organisasi terutama di bidang manufakturing ini tetap berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka desain organisasi mikro itu menjadi sangat penting. Ini contoh penggunaan desain organisasi mikro pada reindustrialisasi. Ya. Selanjutnya, hmm, ada istilah yang disebut dengan manufaktur. Manufaktur itu adalah perusahaan manufaktur atau badan usaha yang menggunakan mesin, peralatan, serta tenaga kerja tertentu. Jadi kalau ada istilah organisasi manufaktur atau perusahaan manufaktur, itu adalah badan usaha yang menggunakan mesin, peralatan, atau tenaga kerja tertentu. Nah, dalam proses pekerjaannya, mengubah bahan mentah menjadi sebuah barang jadi yang mempunyai nilai jual yang besar atau melalui proses kimia atau fisika atau menggunakan SOP. Contoh, perusahaan manufaktur, misalnya pabrik tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan minuman, kerajinan, itu termasuk contoh manufaktur. Selanjutnya, strategi desain dan redesain pekerjaan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang paling penting dari karyawan untuk menghilangkan rintangan di tempat kerja yang menggagalkan terpenuhinya kebutuhan tersebut. Jadi, sebuah organisasi sebuah seorang manajer itu mesti memiliki kemampuan untuk mendesain maupun meredesain organisasinya bagaimana memetakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam organisasi untuk para anggota organisasinya dan secara cepat mengambil keputusan ketika pekerjaan yang dimaksud tidak cocok dengan anggota organisasi tersebut jadi eh, harus lebih cepat dalam mengambil keputusan untuk menetapkan seseorang memperoleh pekerjaan apa dan tanggung jawab apa serta kewenangannya apa Selanjutnya, uh, model konseptual dan desain pekerjaan ya. Model tidak mudah dipahami karena ada kesukaran Dan nah, di sini reaksi orang terhadap pekerjaan itu berbeda-beda Orang yang satu mungkin mendapat kepuasan positif dari pekerjaan sedangkan orang lain tidak Jadi setiap orang punya tanggapan atau persepsi berbeda terhadap pekerjaan. Ada yang menganggap pekerjaan itu sebuah anugerah, pekerjaan itu mudah, pekerjaan itu misalnya uh, sebuah tantangan untuk meraih prestasi. Tapi ada juga yang menganggap pekerjaan itu sebagai sebuah beban, sebagai sebuah penghalang, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ada yang berargumen atau menanggapi dengan... Uh, positif ya ada juga yang tidak. Kemudian dalam model konseptual ini bisa juga dianggap sebagai pertukaran antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu. Jadi ketika kita melihat uh, desain pekerjaan, apakah itu pekerjaan individu maupun pekerjaan kelompok bisa dipandang sebagai pertukaran kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu. Kebutuhan organisasi dipenuhi oleh individu, kebutuhan individu dipenuhi oleh organisasi, ya. Nah, ini ada sebuah bagan yang apa namanya? mendeskripsikan desain organisasi mikro. Mulai dari pembagian pekerjaan Ya. Pembagian pekerjaan ini baru bisa dilakukan dan dilakukannya oleh siapa tentu saja oleh uh, pimpinan organisasi atau oleh CEO ya. Nah pembagian kerja ini harus memperhitungkan ya, beberapa hal, Tentu, di sini ada perbedaan situasional, perbedaan lingkungan, perbedaan manajerial. Itu mempengaruhi, akan mempengaruhi pembagian kerja tadi, kemudian perbedaan individu. Nah, seorang top management, seorang manajemen, ketika memutuskan untuk merancang organisasi, itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi perbedaan lingkungan situasional kemudian uh, perbedaan manajerial termasuk perbedaan individu apa itu perbedaan individu nah di sini ada beberapa pendapat ya tentang perbedaan individu ada yang disebut dengan kerumitan kognitif artinya seorang Individu memiliki kerumitan yang berbeda-beda. Ada yang melihat sebuah masalah kecil menjadi rumit, ada yang melihat masalah rumit menjadi sederhana, ya, jadi tergantung dari individu yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua, ada tingkat penyesuaian. Setiap orang memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda, bagaimana menyesuaikan dengan pekerjaan yang baru. Kemudian, luasnya perhatian, fokus seseorang terhadap perhatian. Pekerjaan tadi, ada yang lebih luas, memiliki pandangan yang holistik. Ada yang lebih kecil tetapi mendalam. Kemudian tingkat aspirasi, pengalaman, kebutuhan, nilai, kemampuan. Nilai tadi, nilai yang mempengaruhi, ya baik nilai agama maupun nilai budaya. Kemampuan individu, harapan yang dimiliki, instrumentalitas, kemudian keterlibatan pekerjaan keadilan yang dirasakan termasuk valensi valensi itu juga nilai tapi bagaimana seseorang itu menilai diri sendiri ya nah eh, selain perbedaan individu ada yang disebut dengan faktor penghambat valensi contohnya di sini ada yang di eh, kasus rantai gajah Persepsi negatif terhadap diri kita atau lingkungan sehingga membuat kita kerdil. Ini contoh rantai gajah itu ada gajah yang dirantai sehingga tidak bisa pergi kemana-mana. Walaupun eh, rantainya sudah dilepas, dia tidak akan pergi mencari makan karena dalam pikiran dia rantai itu masih ada di kakinya. Nah, valensinya dikerdilkan. Atau kotak korek api. Misalnya... Hmm, ada kutu, kutu loncat dimasukkan ke dalam kotak korek api. Dia akan uh, loncat setinggi kotak korek api itu saja. Walaupun kotak korek apinya sudah dibuka, dia tidak akan bisa loncat lebih tinggi dari itu. Ini contohnya uh, memiliki teman yang kurang mendukung atau atasan yang tidak suka disaingi saat anda berprestasi, ya. Itu termasuk seperti kasus kotak korek api. Uh, Oke. Okay. Nah, kita lanjut ya nanti ini bisa dipelajari sendiri tentang peraturan-peraturan omnibus law yang khususnya berkenaan dengan cipta kerja ya tapi saya akan kembali lagi ke bagian yang ini nah setelah me mempelajari perbedaan individu kemudian perbedaan lingkungan kemudian perbedaan situasional termasuk perbedaan manajerial dari masing-masing pimpinan maka ini Pimpinan tadi top management mendesain lingkung lingkup kerja yang objektif dan jajaran serta kedalaman Jadi lingkup kerja itu terdiri dari jajaran dan kedalaman kemudian kaitan-kaitan kerja Nah jajaran jajaran itu banyaknya tugas pekerjaan kedalamannya itu banyaknya kewenangan atau kebijaksanaan yang dimiliki Barulah masuk ke isi pekerjaan yang dirasakan. Nah, dari isi pekerjaan itu akan menghasilkan hasil kerjanya seperti apa, sehingga ujungnya adalah efektivitas organisasi. Harapannya dari pembuatan desain organisasi mikro ini, maka organisasi itu bisa efektif. Gitu ya? Ah. Halo, uh. Nah, kalau kita... Lihat ya, dari konsep omnibus law tadi, ini terutama berkenaan dengan adanya perubahan jam kerja, hari libur, istirahat panjang, cuti haid, cuti melahirkan, hak menyusui, syarat uh, PKWT, ya, PKWT itu, itu pekerja paruh waktu, ya, kemudian pengupahan. Nah, ini uh, pada apa namanya, maaf, pada saat undang-undang sebelumnya. Misalnya dalam jam kerja waktu kerja lembur paling banyak tiga jam per hari dan 14 jam per minggu Nah ini dirubah menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu Kemudian hari libur Hari libur bekerja atau istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja Jadi Uh, kalau sebelumnya hari libur itu dua hari, untuk lima hari kerja dalam satu minggu sekarang menjadi satu hari. Kemudian istirahat panjang, tidak ada kewajiban bagi perusahaan atas pemberian istirahat panjang. Sedangkan peraturan sebelumnya ada hak cuti panjang selama dua bulan bagi pekerja atau guru yang sudah bekerja selama enam tahun secara terus menerus. Ada cuti head. Uh, tercantum di Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang perempuan bisa memperoleh libur pada saat head pertama dan kedua pada uh, pada saat hari head tersebut ya. Sedangkan di Omnibus Law tidak tercantum cuti melahirkan juga tidak tercantum hak menyusui juga tidak tercantum. Ada beberapa syarat beberapa pasal yang dihapuskan di dalam Omnibus Law termasuk dalam hal syarat PKWT atau pekerja paruh waktu ya. Ada di Undang-Undang ketenaga kerjaan dihapus, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat pekerja uh, waktu tertentu atau pekerja kontrak ya. Tetapi pada undang-undang sebelumnya diatur dalam pasal 59. Pengupahan juga empat syarat dihapus, tujuh syarat. Sebelumnya ada 11 uh, syarat ya. Jadi ada beberapa hal yang berubah dalam undang-undang yang baru. Nah, kembali ke bagian Tadi ada yang disebut dengan perbedaan lingkungan. Perbedaan lingkungan itu teknologi, ketidakpastian, sumber yang sumber-sumber uh, ya, sumber-sumber yang diperoleh bisa sifatnya raw material gitu. Ya. Kemudian pasar. Nah, perbedaan uh, situasi itu berupa Struktur maupun iklim, sedangkan perbedaan manajerial keterampilan merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, maupun kepemimpinan. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, nah, di sini ada perbedaan lingkungan, termasuk tadi ada teknologi, gitu ya. Nah, di sini ada struktur dan iklim, perbedaan manajerial, ada uh, kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan seterusnya. Selebihnya silahkan dibaca dari bukunya maupun dari slide presentasi ini. ya. Jadi secara singkat desain organisasi mikro itu adalah bagaimana seorang uh, manajer di dalam organisasi mendesain pekerjaan-pekerjaan termasuk kekuasaan maupun kewenangan maupun tanggung jawab bagi anggota organisasinya yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Perbedaan lingkungan, perbedaan situasional, perbedaan manajer dan termasuk perbedaan pribadi Ujungnya yang diharapkan oleh organisasi adalah efektivitas organisasi Tercapainya tujuan sesuai dengan harapan Sesuai dengan yang telah direncanakan Ya, Demikian uh, yang bisa saya sampaikan Terima kasih banyak Wa'allahu ya'qul haq disabil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh